Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alvin rimba Kali ini saya berada di atas Gunung Apu Terung. Ini adalah gunung tinggi Yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu teman-teman nah, Saya bisa tunjukkan, ini adalah jalan ke Kabupaten Mahakam Hulu nah, kita bisa melihat nah ini alamnya masih asli hutannya kayunya pun pohonnya itu besar besar semua ini adalah salah satu uh, tapal batas atau mendekati tapal batas kabupaten tapi batasnya kabupaten masih jauh dari sini sekitar ada 3 kilo dari sini. Ini sudah masuk perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Kalau ini adalah jalan ke Kabupaten Kutai Barat. Kalau ke belakang saya ini adalah jalan ke Kabupaten Mahakam Hulu yang sering dilewati lewat darat. Tapi jalannya belum Uh, di aspal ke arah Kabupaten Sana masih jalan tanah seperti ini Tapi batu dan keras bisa dilewati Ini masih pengerasan jalan seperti ini Tapi luasnya sekitar 20 meter Teman-teman Nah teman-teman uh, Gunung yang tinggi di sana itu sudah memasuki Kabupaten Mahakam Hulu teman-teman nah, ini adalah alamnya hutannya masih asli dan pohonnya masih banyak besar-besar seperti yang di depan saya ini teman-teman bisa lihat ini adalah pohon kayu yang masih besar dan juga ada ada yang berbuah seperti itu buah itu yang di pohon itu tidak bisa dimakan teman-teman, karena kalau makannya kita akan mabuk. Saya pernah makan buah itu dulu, di waktu saya sedang hutan saya makan ternyata buah itu tidak bisa dimakan. Ada yang di merah-merah seperti di situ, yang sebelah itu. teman-teman ini adalah hutan adat nah beginilah kalau di dalam hutan rimba teman-teman di dalam hutan rimba itu di bawahnya itu bersih tapi banyak juga pohon-pohon kayu ranting seperti ini nah. pohon ini seperti ditanam teman-teman tapi ini tidak ditanam ini alami tumbuh di hutan Kalimantan ini Saya mau mencari jalan untuk bisa turun ke bawah sana. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini hutan asli. Nah, di bawahnya bersih seperti ini teman-teman. di -teman. banyak ranting-ranting pohon. Hutan ini dijaga dan dirawat teman-teman. Tapi sekarang <tidak, tidak boleh di sini menebang pohon ataupun membakar hutan. nah Bayangkan ini teman. Lihat ini pohon ini sangat besar ini. ini areal kampung muara kalian teman teman jadi hutannya masih lebat dan juga sangat besar nah di depan kita ini ini bejakah teman teman yang disebut bejakah itu artinya akar akar itu ya bejakah nah ini sudah Teman-teman bisa lihat ke bawah, pohonnya masih besar besar dengan tinggi tinggi. Nah, sebenarnya yang menjaga alam ini adalah masyarakat setempat di sini juga, teman-teman. Yaitu masyarakat di kampung Kelian Luar Ini masuk kampung Kelian Luar teman-teman Nah jadi di sini Tanpa seizin kepala adat dan masyarakat setempat Tidak boleh mengambil pohon atau kayu di daerah ini Nah teman-teman bisa lihat ini Ini yang disebut hutan rimba Atau hutan asli alam Ini salah satunya yang saya tunjukkan kepada teman-teman Di seluruh Indonesia nah Bayangkan aja Kalau Kalimantan ini Gundul Di hulu-hulu sungai seperti ini Hutannya gundul Dibikin perkebunan Pikirkan teman-teman Kalau ini jadi perkebunan Tumbuhan hayati maupun hewaninya itu rusak teman-teman dan juga akan berdampak banjir kepada masyarakat yang berada di hilir sungai contohnya misalnya Samarinda, Tenggarong dan kampung-kampung yang di pesisir Sungai Mahakam maupun yang di kota-kota sana akan meluap besar. Dari itulah kita mari menjaga alam dan hutan ini dari sekarang jangan sampai terlambat. Saya hanya ingin mengajak semua seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjaga alamnya, menanam pohon Uh, agar uh, keseimbangan hidup kita manusia dengan alam itu terjaga Dan bencana-bencana jauh dari kita Misalnya bencana anam banjir seperti itu uh, Tapi bila ada kesalahan saya dalam ber, berbicara Saya kepada seluruh teman-teman yang berada di Indonesia Saya minta maaf Luar biasa teman-teman ini pohonnya besar-besar. Apalagi yang di sini rapat betul, teman-teman. Ini masih kecil. Nah, tapi ini dibersihkan di bawahnya biar uh, yang kecil-kecil ini bisa besar. Oke. Teman-teman, saya sudah sampai di atas. Nah, kita akan lanjut lagi perjalanan kita. teman-teman lihat semua sampai di ujung sana itu semua hutan belantara tidak ada perusahaan sawit perkebunan maupun perusahaan kayu nah, di bawah ini hutan di bawah ini curam sekali teman-teman bawah -teman. oh, ini curam teman-teman ini adalah jalan ke Kabupaten Kutai Barat. Dan ini adalah jalan Kabupaten ke Kemahakam Ulu. Ya, ini yang disebut adalah Gunung Apu Tedung. Saya sudah berada di tengah uh, Gunung Apotedung, Tedung. Disebut Gunung Apu Tedung ini sini, teman-teman. Di sini. Uh, di sana kita uh, sudah melihat sana yang putih di ujung mungkin tunjuk saya itu. Itu sungai Mahakam teman-teman nah, Jadi eh, muara kalian itu berada di ujung sana Jadi melewati gunung ini Jadi ke eh, sungai sana Kita ke arah sana itu yang ada sungai sana Yang kelihatan putih kecil dari kamera saya Itu mencapai 8 km dari tempat saya ini Nah inilah eh, gunung Apu Tedung teman-teman Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, nah, ini kalau di sini musim hujan, kendaraan tidak bisa naik kena licin, walaupun sudah ada pengarasan batu. Seperti ini, ini masih licin kalau hari hujan. Jadi, kalau musim uh, agak panas seperti ini, dia cepat kering, jadi masyarakat masih bisa melewati uh, uh, gunung apetudung ini. Oke, teman-teman. Uh, mungkin sampai di sini saja pertemuan saya kali ini bersama teman-teman semua di konten saya Alpin Rimba yang mengupas tentang alam maupun jalan uh, antar kabupaten yang berada di Kalimantan Timur khususnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Hari sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.